Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What are you today, my student? I hope you are happy and healthy Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustada Kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 Tentang wujud benda Sebelum kita mulai belajar hari ini Kita membaca basmalah dulu ya anak-anak ya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Ayo kita mulai perhatikan dengan baik Anak-anak setiap benda pasti memiliki wujud Nah wujud benda itu dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah benda padat Yang kedua benda cair Dan yang ketiga benda gas Anak-anak, benda padat adalah benda yang berbentuk padat. Nah, benda-benda ini tentunya sering kalian temui ya di sekitar lingkungan rumah kalian maupun di lingkungan sekolah. Contoh benda padat adalah bisa kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Ada payung, komputer, televisi, kamera, jam dinding, buku tulis, bola, Tablet dan juga mobil Sedangkan benda cair adalah benda yang berbentuk cair Contohnya terdapat pada Jus jeruk Air mineral Minyak goreng Air Dan juga masih banyak ya contoh yang lain yang ada di sekitar kita Berikutnya adalah benda gas Benda gas ada di mana-mana Contohnya udara yang kita hirup Setiap hari kita menghirup udara Udara termasuk benda gas Ayo dapatkah kalian melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat kita lihat ya Namun udara hanya dapat kita rasakan Namun anak-anak ada benda gas yang dapat dilihat loh Contohnya adalah awan dan asap Gambar-gambar berikut ini adalah contoh dari benda gas, ya anak-anak. Ya, berkaitan dengan benda gas, kita sering bisa merasakan adanya angin, ya, yang ada di sekitar kita. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas, gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan di angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Berikut ini adalah contoh dari angin yang bertiup kencang. Adalah angin topan dan angin puting beliung. Dan lain-lain. Coba lihat gambarnya ya anak-anak ya. Ini adalah gambar angin topan dan angin puting beliung. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan berolahraga. Olahraga kali ini dengan menirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Gerakan angin sepoi-sepoi ini kalian harus bergerak lemah ke kiri dan ke kanan Jika angin kencang bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan Jika angin puting beliung bergeraklah berputar Nah ini contoh gambarnya ya anak-anak ya Bisa kalian lihat dan kalian tirukan Berikutnya kita akan belajar gerakan tari dengan keseimbangan tangan dan kaki dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Nah, anak-anak, yuk kita berlatih gerakan kaki dengan gerakan lembut. Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, coba amati gambarnya dan bisa ditirukan di rumah ya. Setelah kita belajar tari, kita akan belajar tentang ciri-ciri benda ya anak-anak ya Nah anak-anak, ciri-ciri benda adalah memiliki masa dan ruang atau volume Masa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda Sedangkan volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda Coba amati gambar berikut ini pada gambar yang pertama, yang di atas, contoh masa suatu benda, terdapat pada balok Y dan balok H, di mana kalau ditimbang, maka balok Y mempunyai masa yang lebih besar daripada balok H. Selain masa, benda juga mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut dengan volume Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang lebih kecil Sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar pada gambar akuarium berikut ini dapat disimpulkan bahwa volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih olahraga lagi yuk. Kali ini kita akan berlatih memantul dan menangkap bola. Latihan yang pertama, coba perhatikan gambarnya, yaitu memantulkan bola kepada teman. Latihan yang kedua memantulkan bola ke lantai Dan latihan yang ketiga memantulkan bola sambil berjalan Nah, coba langsung ambil bolanya dan dipraktekkan ya Coba amati gambar berikut ini Edo dan teman-teman sedang berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan Edo dan teman-temannya segera menghentikan permainan Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS Nah anak-anak, tahu gak apa itu UKS? UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah nah, Setelah diperiksa, ternyata ibu guru menduka kaki Udin terkilir oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa oleh dokter. Nah, perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji. Siapa yang di sini yang suka menolong teman-temannya? Nah, berarti kalau kalian suka menolong teman, kalian telah melakukan perbuatan yang terpuji, ya. Baiklah, anak-anakku. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kali ini, Ustadzah cukupkan sampai di sini ya, anak-anak. Ya, semoga anak-anakku sudah memahami apa yang Ustadzah sampaikan. Pesan Ustadzah untuk anak-anakku di rumah.